Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau ngebagi tutorial yaitu Cara mengaktifkan HP Infinix tanpa tombol power sahabat Nah untuk kegunaannya, kamu bisa menggunakan ketuk dua layar ini Untuk menyalakan ponsel HP Infinix kamu tanpa tombol power ya sahabat ya Nah sahabat, kegunaan untuk mengaktifkan ketuk layar dua kali di HP Infinix ini yaitu agar semakin awet tombol power di HP Infinix kamu ya sahabat ya Nah sahabat sebelum melanjut ke pembahasannya baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe ya Nah sahabat ini dia cara mengaktifkan ketuk layar 2 kali Untuk menyalakan hp Infinix kamu tanpa tombol power Oke untuk langkah yang pertama sahabat ya Kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya Kita masuk ke pengaturan ponsel Kemudian kita scroll ke bawah sahabat kita scroll ke bawah kemudian kita cari menu di sini uh, asisten pintar ya sahabat ya yang ini ya sahabat ya asisten pintar kita ketuk ya sahabat kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke menu aksi dan sikap sahabat ya yang ini ya sahabat ya nah kemudian di sini ada banyak menu ya sahabat ya mengaktifkan HP infinity kamu kamu pilih yang paling atas ya ini sahabat ya Uh, menunya ini namanya mengetuk nyala Klik dua kali untuk membuka atau menutup layar sahabat ya Kita aktifkan yang ini sahabat Oke okay. Kita aktifkan Kemudian kita pergi ke home ya sahabat ya Kemudian kita test triknya sahabat ya Kita ketuk dua kali Untuk mematikan ponsel ya sahabat ya Nah Berhasil kan sahabat Oke okay, untuk menyalakannya coba ya